Amo budoyo rahayu sakung jumadi. Kalian segera pedo nering sambil kolom. Jumpa lagi bersama kami seperti perkutut putih di channel DSPPTV.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 Yang hanya diketahui sang pencipta Tak jarang Manusia kerap salah menduga siapa jodohnya Dan merasakan kapan datangnya jodoh Keresahan tersebut seringkali membuat overthinking Beberapa pria mengidamkan dirinya dapat disukai oleh perempuan Selain agar perempuan mau dijadikan sebagai pasangan Memiliki sikap yang bisa disukai perempuan juga penting Untuk menambah relasi atau persahabatan Namun beberapa pria justru melakukan hal-hal yang kurang tepat sasaran sehingga perempuan yang ditekati cenderung merasa bisa saja dan bahkan mundur ratur Sehingga para pria perlu tahu cara-cara ampuh yang diharapkan mampu membuat perempuan di sekitarnya merasa senang dan menyukainya. Ada sebuah mitos yang kami ketahui dari kultur nilar yang ada di masyarakat Jawa. Menurut pengetahuan yang kami bawa, ada tuah katurangan perkutut yang dianggap bisa memikat jodoh. Atau bahkan membuat dicintai atau disukai para wanita. Perkutut jenis ini bisa dikatakan primadonanya kaum Adam. Katurangan perkutut dengan tuah mampu memikat hati lawan jenis. Bahkan tuah katurangan perkutut tersebut dipercaya bisa datangkan jodoh bagi pemiliknya. Benarkah ada katurangan perkutut yang bisa memikat lawan jenis atau datangkan jodoh? Katurangan seperti apa yang dimaksud? Katurangan perkutut yang dimaksud adalah perkutut katurangan Satrio pemanah sapu Jagat Memiliki ciri katurangan yang cukup unik Jumlah le ekornya berjumlah 13 dan bulu ekornya masih terbungkus selaput Jenis ini sangat langka dan hampir susah ditemukan Walaupun ada pastilah harganya selangit Jumlah tersebut ternyata memiliki makna filosofi dalam hitungan Jawa, angka 13 akan dikurangi angka 5 sebanyak 2 kali hingga tersisa angka 3. Angka 3 memiliki makna yang sangat istimewa. Dari tutur yang kami ketahui, menjelaskan bahwa angka 3 merupakan nomor Arjuna dalam urutan Pandawa 5 berarti tuah katuruhan perkutut satria manah serupa dengan kesaktian Arjuna sang pemanah andal dan sapu sapujagat sendiri memiliki makna menyikat habis kabarnya Orang yang melihara Katurangan Satromana Sabu Jagad juga memiliki kemampuan memanah rasa. Mengenai hal tersebut semua kembali kepada keyakinan masing-masing.